Oke, contoh tisu basah yang antiseptik kan detol ya? Tapi detol ya, antiseptik ya, semua ada ini, ini, ini, hmm. tisu basah, lalu dilipat, ya ini dilipat, ya udah itu, ini gunting buat lobang agar bisa kita contoh di telinga ya, kalau memang udah nggak dapat beli itu, nah yang lipat dulu ya, hmm. nah, terus ini ujungnya digunting, di ah, digunting, biar ada lobang. Itu kan buka ada lobang, okay. langsung pasang ke hidung, mm -hmm. ketutup rapat, mm -hmm. kalau sanksi dua lapis, dua lapis ya, oke, <laughs> oke, <Okay. laughs> <Okay>, mantap. <laughs> Aduh, ane kreatif kok. Hmm. Dunia juga habitual antiseptik tuh loh. Heeh. Dia antiseptik. Dulu, hmm, dia antiseptik. Okay, Bagus okay. kan? Bagus. Bagus. Oke. Okay. Sudah. Kalau seandainya tidak ada masker, pakai ini aja. Oke. Okay. Enggak usah sanksi. jaga ya kan? jaga ya. Oke. Okay. Sudah. Okay. Oke. Okay.